Imam Asuyuti As berkata Kami diberitahu Kaldi, Seorang hakim yang paling terkenal Bernama Jalaluddin Ahmad Anak seorang Kaldi yang juga amat terkenal Bernama Husaynuddin Ar-Razi Al-Hanafi Dia berkata Aku diutus ayahku untuk menemui seorang keluarganya Sesampai di desa Birah Kami serombongan kehujanan sehingga kami harus berteduh di sebuah gua. ketika aku sedang tidur tiba-tiba ada sesuatu yang membangunkan aku aku pun tergegabang ternyata aku bersama seorang wanita di tengah kerumunan sekian banyak wanita mata wanita itu hanya satu aku menggigil ketakutan mengapa engkau takut? aku ingin menikahkanmu dengan seorang wanita yang cantik seperti rembulan kata wanita itu semoga Allah mendatangkan kebaikan semoga Allah mendatangkan kebaikan kataku kebingungan dan takut ketika aku mengawasi lagi di sana sudah ada beberapa orang laki-laki layaknya hakim dan para saksi mata mereka semuanya hanya satu hakim Menikahkan aku dengan seorang gadis yang amat cantik Yang matanya juga hanya satu seperti mata ibunya Aku ditinggalkan bersama gadis yang dinikahkan denganku Ketakutanku semakin menjadi-jadi Aku berusaha melemparkan batu yang dapat kurai Agar mereka para rombonganku itu semuanya bangun Tapi tak seorang pun ada yang bangun Aku terus menerus berdoa dan pasrah kepada Allah ketika sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan gadis ini tidak mau meninggalkan aku hal ini terjadi hingga sampai tiga hari pada hari keempat wanita yang mendatangiku pertama kali datang dan berkata sepertinya engkau tidak tertarik kepada gadis ini dan rupanya engkau lebih suka bercerai dengannya demi Allah begitulah kataku kalau begitu ceraikanlah dia katanya seperti itu lalu dia pun pergi dan setelah itu aku tidak lagi melihatnya Al-Qadhi bin Fatlullah berkata apakah engkau juga sempat bersetubuh dengannya tidak, jawab pemuda itu para sahabatku yang dimuliakan Allah Syekh Izzuddin bin 'Abdussalam berkata Abu Bakar bin Arabi mengingkari pernikahan manusia dengan jin seraya berkata jin merupakan roh yang lembut Sementara manusia merupakan fisik yang kasar Sehingga keduanya tidak mungkin dapat menyatu Kemudian dia bercerita bahwa dia juga pernah menikah dengan jin wanita Yang sempat berkumpul beberapa lama Suatu saat jin wanita itu memukulnya dengan tulang unta Hingga membuatnya luka. Dia memperlihatkan bekas luka di kepalanya Setelah itu jin wanita tersebut lari dan Ibnu Ahmad berkata di dalam kitab Purjuzah. Sahkah pernikahan kami dengan jin Mukminah yang juga percaya kepada sunnah Nabawiyah? Dijawab oleh al-imam barizi Dan imam al-barizi menolak pernikahan itu Perkataannya berdasarkan dalil yang jitu. Urayan di dalam kitab al-wajiz karangan al-yunusi mendekati kebenaran Karena sesuai dengan dua ayat al-quran Dia berkata pernikahan dengan jin wanita merupakan bahan kajian di kalangan mutakhirin sebagian di antara mereka melarangnya sebab syarat pernikahan harus ada kesamaan jenis sementara ada juga yang membolehkannya beralasan karena jin juga termasuk saudara kita di dalam kitab tauqiful hukam ala lawa Syekh al-Yumusi berkata alasan golongan yang memperbolehkannya karena mereka jin ini juga disebut manusia, laki-laki dan wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut mereka sebagai saudara kita. Bukti lain yang membolehkannya bahwa Ratu Balkis menikah dengan Sulaiman. Padahal ibu Balkis adalah jin. Sekiranya pernikahan dengan jin tidak diperbolehkan, tentunya pernikahan Sulaiman dengan Balkis juga tidak diperbolehkan. Karena dilihat dari sisi salah seorang kedua orang tuanya, mengharuskan pengharaman pernikahannya beliau juga berkata hal ini harus lebih dirinci bahwa jika jin wanita datang kepada kita dapat berbicara dan tidak menampakkan sosok aslinya kepada kita sementara kita tetap dapat melihatnya dan imannya diketahui maka pernikahan dengannya diperbolehkan meskipun ada keraguan di dalam hal ini tapi juga pernah dinukil dari al bin Yunus bahwa dia berkata Pernikahan dengan jin tidak diperbolehkan Sebab kesesuaian dan kesamaan jenis di antara suami istri merupakan syarat sahnya pernikahan Tapi syarat ini pun perlu dipertimbangkan lagi Karena tidak ada dalil yang mendukungnya Sementara hadis larangan Rasulullah SAW untuk menikah dengan jin dapat ditakwili sebagai anak zina Hadisnya berbunyi seperti ini Hari kiamat tidak tiba sebelum di tengah kalian banyak terdapat anak-anak jin. Pengarang Babatul akbar berkata, yang dimaksudkan anak jin di sini ialah anak-anak hasil dari zina. Sebab dasar jin adalah pengingkaran. Sehingga hadis ini dapat kita dengan larangan menikahi wanita dari hasil zina. Ini semua merupakan perkataan al-'alamat. Wallahu a'lam biswa.